Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang Yang kami muliakan Bapak lakukan pondok pesantren Darul Ulum Palu yang kami hormati dan kami mengagakan para pengurus peserta jajaran dari pondok pesantren Dan Ulum Palu Betang yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu para orang tua santri yang mengerti atau yang ini baik di kondok pesantren ini Pertama-tama, agar dikepanjakan puji dan syukur berat Allah SWT Karena atasnya berat-at-at dan perhubungan yang berdua lah Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Kita walaupun dalam kondisi yang berdiri Kita tetap bisa kita berhubung dan keselamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf karena sampai saat sekarang sehingga eh, Agus dilantik jabatan eh, baru ini belum sempat bisa hadir dengan kita. Insya Allah besok beliau Selanjutnya kami mungkin hanya ingin menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama yang kami sampaikan bahwa pada tanggal 25 bulan Maret ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan dilaksanakan MTQ bersamaan dilawati Quran tingkat Kabupaten Kepulauan Riau. Kami selaku pemerintah kecamatan berharap uh, mudah-mudahan. Pesantren Darul Ulum ini bisa berkontribusi dengan mengirimkan santrinya untuk bisa bertanding dalam kaitan membawa nama kecamatan. Ya, taruhlah kita tidak usah mencapai target menang, yang penting target kita. Bahwasanya kecamatan Pasu Masuti, sendiri punya talenta-talenta yang bisa meng mengaplikasikan aturan. Nah, sebagaimana dengan uh, tema ini, seperti para Rasulullah, sahabat Rasulullah itu berkunjung ke rumah anak Rasulullah Siti Fatimah. Para sahabat bertanya, Fatimah, ada Rasulullah itu apa? Maka anak Rasulullah dan Muhammad SAW menjawab bahwa adat Rasulullah itu adalah Al-Quran Jadi adat Rasulullah itu adalah Al-Quran Nah persoalan Al-Quran ini juga di antara 25 nabi dan rasul Mukjizat yang paling besar itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu wasallam itu adalah Al-Qur'an. Selain uh, beliau lah satu-satunya yang israt mi'raj. Nabi-nabi lain juga diberikan kitab suci, cuman pembelian kitab sucinya itu satu kali enggak secara tambah-tambah. Cuman Al-Qur'an ini diturunkan selama 22 tahun dua bulan 22 hari. Jadi aturan ini turun selama 22 tahun dua bulan 22 hari. Sehingga kami berharap uh, pesantren Darul Ulum ini atau kita bisa katakan boarding school Sekolah berasrama Kalau kita melihat rata-rata pemimpin dunia itu Berasal dari atau jebolan pendidikan-pendidikan yang Boarding school Sekolah berasrama Ya baik itu Ya para misionaris juga Kalau ingin melatih Itu pasti dia mensekolahkan Atau mendidik dalam bentuk boarding school Sekolah berasrama Nah kita ini Pantren ini salah satu bentuk uh, pendidikan berdiskurs. Nah, alquran ini, ya mungkin pak Kiai ya, sementara bisa menyalahkan. Kita bisa bertawasul. Kita bisa perantaraan alquran ini kita bisa mendapatkan uh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bertawasul. Mungkin selain bertawasul Kita juga bisa bertadabur Kita mengharapkan Berkah dari Allah ta'ala Ya mungkin Ya Quran itu selain kita baca Kita juga mesti Harus mengajarkan Inilah mungkin yang dipraktekkan Oleh Pak Kiai Dia bisa memahami Al-Quran Tapi buat apa Kalau hanya segera memahami tanpa kita mengawatkannya sekaligus mengajarkan dalam proses inilah ya mungkinlah inilah yang kita akan coba pesantren. Nah, kami sebentar kami berharap, atas nama semua kepala camat kami sudah bisa mendapatkan daftar nama-nama santri yang bisa kita uh, kirim ke Selayan, mewakili pesantren. pun ya yang penting kita bisa ikut saja dulu kita tidak usah ada target target juara karena mungkin uh, kalau kita ingin menang kecamatan lain juga atau untuk satu lain juga ingin menang dan mungkin latihannya dia itu persiapannya lebih uh, lebih baik dari kita nah itu penyampaian yang pertama penyampaian yang kedua setiap kecamatan itu diwajibkan membentuk LPTQI, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Kami juga berharap dari pimpinan kecamatan, mungkin seandainya Pak hadir, mungkin atas inisiasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasundan Timur, kita bisa membentuk LPTQI tingkat kecamatan dan mungkin kita bisa tempatkan sekretariatnya di sini di Pesantren. Karena ini kan sama-sama uh, uh, Sekolah dalam pengembangan uh, Di wawati kekuatan ke Nah, informasi yang kami sampaikan yang ketiga uh, Kami berharap mungkin juga Pihak pesantren bisa Atau uh, para atau para lainnya Kemarin telah dilaksanakan Pembagian langsung tunai. Dari penamatan yang kami lihat masih banyak yang tidak mau menerima PLT-nya karena tidak mau divaksin. Kami berharap uh, untuk mencapai kekebalan komunitas masyarakat itu minimal 75 persen itu sudah harus divaksin. Kalau kita ibaratkan, menurut Indonesia Borang 50 juta. Berarti yang sudah divaksin sekarang itu sudah sekitar 190 juta orang telah divaksin. Dan kalau memang itu vaksin itu membahayakan berarti 190 juta penduduk Indonesia itu sudah terancam mati. Dan alhamdulillah sampai sekarang ikut vaksin itu ya ikut vaksin itu juga ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Jadi kami berharap mudah dari pihak pesantren Yang diundang untuk bercerama Bahwa ya, Masyarakat juga Kalau memang tidak tidak masuk dalam kategori Wahid vaksin Ya rasa petugas kesehatan juga tidak akan mungkin Memvaksin karena dia juga tidak mau mengambil risiko nah, Kalau kami bikin-bikin Kalau dia sabun kegur ada sekitar 15 tidak datang mengambil karena tidak mau divaksin. Kalau kita total mungkin seperti tadi Jadi kami selalu meminta kejambatan berharap, mudah-mudahan. Terkadang mungkin bukan kita tidak mau, cuman terkadang informasinya kurang terdapat sehingga pemikiran kita mengarah ke hal yang tidak, -tidak. Saya rasa untuk pada kesempatan ini mungkin hanya ini, hanya ini. Saya akan sampaikan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pasar di wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam.